Yuk, cek cek cek balik lagi bersama sebenarnya ini kita akan men review game Get of Olympus ya, Lur. Hari ini kita bawa modal 120.000 saja. Hari ini kita akan mencoba berbagai pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor Olympus hari ini, ya, selur. Buat teman-teman kali semua. Ya, kita langsung gaskan aja bet 2.420. Jangan aktif kita coba di 20 ribu ya slot. Yang pertama kita main di mana? Kita main di, di RTP 8000 ribu bosku sini. Ya. Situs slot bergaransi solid, santai, rojagat dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti diperluas terus dan cuma di sini bosku. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek ATP game gratis relatif 24 jam per menit per detik. Naik turun sesuai dengan thread gamenya itu sendiri bosku. Yo, jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 untuk lingga tereses matkan di performnya back to the game dulu seluruh kita coba ini kita coba. Apakah ada isi ya seluruh ya semoga aja ada silik yuk kuning jadiin dulu aduh tanggung anjir ayo dong uh wudududu atas kelas kasih petir lumayan lah ya seluruh kaldu-kaldu pertama ayo dong us kasih paham kasih yang menis-manis kasih yang gurih gurih yuk umu jadiin dulu umu uh, jadi hijau jadi mantap petirnya lagi dong kuning jadi dulu mantap nih merah kalau musuh enak nih aduh kurang satu ternyata merahnya bosku lumayan lumayan lumayan lah ya seluruh sambil 14 juga masih sisa banyak bisnis juga Rius merah merahnya jadi dong satu lagi itu uh mantap nih birunya dulu aduh mahkota jadi seluruh aduh atas mahkota kasih petir dong lumayan lumayan kuning boleh atau gelas lumayan-lumayan kita dikasih profit-profit lagi stur widi-widi mantap nih judulnya nih belum apa-apa kita dikasih pecah makota Lur kali 21 ternikmati dulu sempak sempak syuralnya ya bosku <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. apakah kita bisa WD di atas sejuta pada hari ini kita lihat dan saksikan bersama-sama ya seluruh udah 730.000 masih sisa 10 kali lagi Aduh kalau biru konek enak nih. uru uh, hijau konek yuk, atas gelas kasih betul hmm. dong. Hmm. Lumayan, lah ya, suruh biru konek lagi Biru konek mantap, yuk. yuk, cincin kasih dong. Tuh, merah kurang satu, sayang seribu. Sayang, lima ratus lebih. Uh, aduh, profit, profit mantap terus. Ini kita dikasih enak banget. Oh, nih, bosku ini bosku langsung dikasihkan. Saya teteh, tapi lama tadi untuk link gatonya saya gunakan di pin komen ya, bosku. Yuk langsung dibantu-dibantu yuk Lagi gacora habis nih kita udah 1,3 Masih sisa beberapa sipin lagi Kuning dulu jadi mantap biru Atau merah kurang ya anjir Merah kurang dulu anjir kurang dulu tapi gak apa-apa Tambah lebih 27 dong belum dikasih juga Biru Atau biru boleh hijau boleh kuning dulu Aku mau Ayo sih sampai kali lagi dorot satu tambahan manis tambahannya manis berarti nih keluar di saat yang tepat sekali tujuh kali lagi kasih dong urus kasih dong urus Uduh merah jadi sih fix merah jadi rekam <tos> satu ternyata bos ayo bos maku tak boleh bos maku tak boleh kasih dong maku tak aduh ah, enggak dikasih anjir Ayo, satu tiga ini, guru kuning dulu pecahin. Hmm. Sayang, sayang, langsung sekali. Bosku lumayan lah, ya. Empat ribu masih sisa dua kali lagi. Dor, ada anjir nggak mau dikasihkan? Aduh, kuning dong. Jadiin dulu itu satu lagi. Aduh, lumayan. tampil udah 38 Kita tinggal mencari satu kali lagi ini last last last ada ah, dikasih konek lumayan Cuk kita wiri-wiri mantap nih pada hari ini 1,4 1,5 kita profit-profit mantap seluruh dan jangan lupa kita mainnya cuma di rtp itu bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yuk langsung gaskan saja ke rt itu. untuk lingkar saya sematkan di kau yukusku yuk jangan hujan bimbang mainnya cuma di RT8 itu pastinya satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RT game berhati-hati seri 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya bosku. Aduh kita main santai-santai dulu lah ya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 rtp-slot gacor hari ini rtp-slot hari ini rtp-slot gacor Olimpus hari ini ya seluruh ya jadi buat kalian semua dibantu share-share nya biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini pola-pola andalan dari Olympus selalu berhasil pastinya ya bosku. yuk dibantu dibantu share-share nya ya gamenya kita sudah di daftar vispin tadi yang masih sisa 12 kali lagi yuk. kasih pecahan-pecahan yang manis dong usuh kasih profit-profit yang manis dong tambahan tambah lagi lah lumayan lumayanlah WDWD 1,8 kali atau 2 juta boleh us, aduh belum ada yang konek kuning boleh nih kuning boleh anjir kurang main tambah 10 masih sisa 7 kali lagi aduh kali 12 terlalu banyak petir seluruh jadi susah konek baru satu-satu biar konek-konek semua gitu lah hmm, lumayan sih atas gelas ada suruh aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. atas ke atas mahkota sih fix petir tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh doang ini anjir oh ungu boleh pecahin sekalian ungu mantap ungu pecah sekalian merah boleh merah nyusul aduh nggak dapet tetapi seluruh selur, last last mantap yuk kuning dong jadiin tuh kuningnya tuh kuning oh, jadi sih muling jadi sayang seribu sayang gendangnya gak ikut jadi seluruh kalau gendangnya itu jadi tuh mantep tuh semuanya seluruh ya, selur, ya. kita WD, -WD mantep kali ini ini kalian semua selalu selagi ada kesempatan WD, -WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya ya slur. manfaatkan kesempatan WD selagi ada ya ya. jadi buat kalian semua kita ah, selesai spin ini kita langsung kasihkan WD kan saja nya seluruh dan jika kalian ingin mengetahui pola slot gacor hari ini setiap harinya bisa dibantu like comment subscribe nya share share ke teman teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olingpusar ini slot gacor hari ini slot, hari ini, slot hari ini ya sudah ya info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olingpusar ini rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot Olympus hari ini bosku ya dibantu share sharenya ya bosku ya, biar tambah rame lagi viewnya biar saya semangat lagi buat konten konten buat berbagi power bagi ajak buat kalian semua juga ya seluruh ya ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment, subscribe nya share share juga dan jangan lupa mainnya cuma di rtp 8000 satu satunya situs yang menyediakan layan cek rtp gratis ya seluruh terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye seluruh